Jalan sendiri kenapa sih? Kau tidak punya kaki ya? Hehehehe, emang gak boleh? Kenapa? Lop, Lop, hehehe, tunggu! Waduh, bisa mati kamu! Belum Sari punya tukang sihir! Kalau gak ada aku, waduh, hancur kamu! eh sekarang sini! Kamu sini, kamu! Jalan ayo, cepet, cepet! Lop, aduh, aduh, aduh, aduh! Lop, Edan! Hei, aku curahkanmu kok malah ditinggal! Waduh, waduh, mati aku!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 Paling tidak, Lasmini akan kelelahan tiba di sini. Kurang ajar. Minggir kau tua bangka. Ini urusan pribadiku. Sebelum kau menemui Melur Sari, lewati aku dulu. Baik.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 Bajunya bagus, tinggi, ganteng. Huh, bagus Utara, kau kenal dia? Dia anak suamiku. Mereka masih hidup, dan mereka pasti kembali lagi ke sini. Jadi aku akan memburunya. Tidak usah, biar aku dan Murjia yang akan memburu mereka. Itu sudah jadi tugas kami. Ayo Murjia, kita harus kembali seperti dulu. Aku kira yang tukang makan cuma Silahkan, Lasmono tuan. pembantuku. Ternyata kamu lebih sadis.